GBPUSD di bearish, cari sinyal valid. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.37334 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.35996. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212